Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestler Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan selalu mengabarkan cover baik, vitamin bahagia, pastinya langsung dari idola kesayangan kita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 Baiklah para sahabat seluruh pun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini ada sebuah unggahan video bahagia pastinya yang kita dapatkan dari idola kesayangan salah satunya BBL. Kita lihat para sahabat ya masya Allah. Ternyata sore tadi BBL diajak jalan-jalan sama Enir. Duh makin cute makin lucu makin menggebaskan pokoknya masya Allah. Ini sih vitamin bahagia, punya banget banget ya buat kita semua Masya Allah, mudah-mudahan BBL menjadi anak yang sehat Anak yang cerdas dan kebanggaan kedua orang tuanya Amin, dan tentu dukungan juga semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Postingan ini pun bersahabat dari posting kembali kon sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat keemsun yang dituliskan di postingan ini Masya Allah anak ganteng lagi jalan-jalan ya Nah Katanya itu Masya Allah banget ya Diajak jalan-jalan sama nenek. Kita bahagia pastinya melihat postingan video ini Masya Allah makin embul, makin pinter Dan pastinya semakin menggemaskan. Tentu kita juga masih menunggu cidukan vitamin langsung Dari idola kita, dari Bunda Lesti maupun Bapak Bilang Pasti malam ini bakal ada sesuatu kejutan yang kita dapatkan